Kita tidak pernah malu ya, Untuk memberitahu Bahwa Dinuna Qama Bisaif Dinul Islam Tegak dengan Kekuatan pedang Sebab apa? Itu yang paling sesuai Dengan fitrah manusia ya ummati, Allahumma wala, lahum nalfana, lahum... Kebenaran itu mudah dicerna, dan kalau diucapkan itu juga tidak sulit. Ya kan? Tapi, kalau orang mencoba untuk membelokkan pemahaman yang benar, itu menjadi sulit. Dia, oh, U, ah, oh, eh, menjadi sulit. Sekali lagi, oleh karena itu kita tidak pernah malu ya Untuk memberitahu bahwa Dinul Islam tegak dengan kekuatan pedang Sebab apa? Itu yang paling sesuai dengan fitrah manusia Saudara-saudara sekalian perhatikan sejarah Sejarah manusia Adakah sebuah kekuasaan, ad, ad, adakah sebuah pemikiran, adakah sebuah ide ya, Yang dia itu diberlakukan untuk manusia tanpa didukung oleh kekuatan bersenjata Ide kekafirannya Fir'aun didukung oleh kekuatan wa ya, Dan Fir'aun yang mempunyai tentara yang kuat Ya Siapa lagi ide Helenismenya Iskandar, ya bukan Iskandar ya Dulkornen, Dulkornen juga bukan Alexander the Great, ya. saya sengaja sebut Iskandar Dulkornen ya Karena ahli secara mengatakan bahwa Alexander the Great ya, Penguasa Makedonia yang berhasil mengalahkan Persia Kemudian menciptakan campuran budaya Eropa Barat dan Asia kecil Itu bukan Iskandal Zulkarnain Bukan Dulkornain yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ya, Alexander the Great itu satu masalah Tapi kajian itu perlu satu penelitian yang dalam ya. Ini hanya sepintas selalu saja ide Helenisme yang mencoba untuk diterapkan oleh Alexander the Great dari Makedonia mencampurkan kebudayaan Makedonia Yunani dan Persia musyrik ya itu dikawal oleh pasukan segelar sepapan yang berjalan dari Makedonia sampai ke wilayah Persia siapa lagi saudara-saudara sekalian Napoleon ya Napoleon mengalahkan Afrika Utara dan sebagian daripada Sam. Apakah dia membawa kitab suci di tangan kanan, kemudian membawa kelembutan di tangan kiri? Tidak diabaikan untuk kitab suci dan dia hanya membawa pedang, membawa bedil untuk mengalahkan musuh-musuh yang mencoba untuk menghalangi ia menegakkan idenya dan tidak jelas. Demokrasi Barat hari ini Ayah Lehoa ditegakkan apakah dengan senyuman? Senyuman itu bagian kecil saja 0,00 sekian persen dari seluruh usaha. Apakah ditegakkan dengan bantuan makanan, keuangan dan sebagainya itu 0,00 sekian persen saja. Tetapi berapa puluh, ya berapa puluh? Kapal induk perang yang mengitari seluruh dunia ini milik Amerika untuk menegakkan demokrasi barat Mereka setiap hari menciptakan senjata-senjata canggih Pesawat-pesawat tempur canggih Dari yang berawak sampai tidak berawak Nasionalisme yang dikembangkan di negeri-negeri Timur Tengah atau di negeri-negeri Asia Juga tegak dikawal oleh kekuatan bersenjata setiap tahun selalu ada pendaftaran, ya. diharapkan akan menjadi tentara, pemuda-pemuda yang memenuhi syarat sebagai berikut. Lulus SLTA dengan nilai minimal sekian, umur 18-22 tahun, tidak berkacamata, ya. jari kakinya lengkap 10, jari tangannya lengkap 10, ya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk dididik menjadi perwira perwira itu nanti apa saudara-saudara kira perwira itu akan memakai pakaian pendeta kemudian mereka akan tersenyum kepada semua orang tidak mereka dilatih menembak mereka dilatih naik kuda mereka dilatih naik tank ya. baru masuk saja harus sudah bisa berenang sekian ratus meter ya. diperiksa kemaluannya hatta diperiksa ya. Nasionalisme tidak bisa tegak Dengan senyuman saudara-saudara sekalian Nasionalisme akan tegak dengan kekuatan senjata Oleh karena itu kenapa ada sekalian malu Mengatakan sesuatu yang sangat rasional Sangat argumentatif Bahwa semua pemikiran apapun bentuknya Kalau dia mau ditegakkan di muka bumi ini Dia mesti didukung dengan kekuatan bersenjata Mesti kita tidak berbicara sekup kecil ya, tidak berbicara sekup Indonesia ya, kita berbicara ajaran. Kita berbicara ajaran. Sayangnya pendidikan memang tidak mengarahkan manusia di mana-mana ini. Finlandia, konon negara yang menurut pengamatan BBB pendidikannya Pak paling maju, itu tidak mengarahkan anak didiknya, peserta didiknya untuk berpikir jernih tetapi untuk menjadi alat produksi. Ya, yang dididik skill produksi. Walaupun Anda orang punya sehat pikiran, ya, punya sehat pikiran, tapi Anda tidak bisa merangkai ya, kabel-kabel sehingga menjadi satu apa ini? alat yang bisa berguna, Anda tidak berharga dalam penilaian pendidikan hari ini. Walaupun anda itu bodoh sama sekali tidak mengerti Tuhan anda tidak bisa baca Al-Quran, bisa baca walaupun satu huruf dari Al-Quran Tapi kalau anda bisa merangkai kabel-kabel itu menjadi sesuatu yang bisa bergerak dan berguna Untuk proses produksi, anda akan dibayar mahal Anda akan dibayar mahal Bahkan di Jepang hari ini atau di Amerika pun hari ini Tukang cuci di restoran, tukang cuci piring di restoran Gajinya lebih besar dan dia lebih dihargai secara materi daripada seorang ulama besar Ya kan? Anda jadi tukang cuci di Amerika Cuci piring di restoran bisa dapat penghasilan 300 juta per tahun 300 juta per tahun kalau anda beruntung anda tidak usah beli makanan, tidak usah masak sisa-sisa makanan di restoran buat anda makan sehari penyang 300 juta per tahun anda tidak perlu keluarkan untuk apa-apa kecuali untuk pajak penghasilan tapi kalau ulama besar di Amerika udah berharga ulama yang ngerti tauhid itu dipenjarakan 200 tahun lebih von Seorang Abu Rahman itu 200 tahun lebih fonisnya bayangkan sampai beliau wafatnya di penjara Amerika, wafat dalam keadaan sendiri di sebuah penjara sepi di Amerika. Ya. Beberapa ulama itu yang menyampaikan puisi Duka Cita itu bertanya Faidal Fa Muslimun. Di manakah kaum muslimin membiarkan seorang ulama besar seperti itu wafat sendirian di sebuah penjara Amerika? Faenal muslimin, kaum muslimin dibikin miskin ya kan sehingga demo menuntut upah capek sekali, kaum muslimin demo ya kan kakinya di semen, ya allah. Oleh karena itu Islam mengajarkan sekali lagi Bukan sekedar memperkenalkan Islam kepada umat manusia Tetapi menegakkan dinul Islam Perintah Allah An aki muddina wala Saudara-saudara sekalian kaji surat as-surah ayat 13 Baca semua tafsir yang ada Tanyakan kepada semua ulama yang lurus pikirannya Silahkan <tuh> <tuh> <tuh> Yang lurus pikirannya Sebab ulama yang tidak lurus pikirannya itu Wow luar biasa Ya kalau ulama yang tidak lurus pikirannya itu Anda bingung nanti tanya Zaman Orde Baru Zaman Orde Baru itu pemerintah Indonesia masuk ke dalam Kelompok organisasi negara-negara pengekspor minyak, OPEC Sekarang sudah tidak lagi ya. Kemudian waktu itu Pak Harto, ya, mendiang Pak Harto Ingin mengembangkan bagaimana kita tidak hanya melakukan ekspor minyak Tapi ada ekspor komoditas yang lain Salah satu diantara yang difikirkan adalah ekspor kata Tapi karena kata ini menjadi masalah secara fikih, Ya ada perbedaan pendapat halal apa haram Dia perlu fatwa ulama Ya kan Ulamanya juga bingung ketika ditanya kan Ya ini kalau mengatakan haram ini mengganggu kemajuan pikiran untuk ekspor komoditas selain minyak akhirnya diambil fatwa kata haram dimakan tapi halal diekspor itu orang kampung di tetangga mertua saya bingung kumaha atuh katanya gitu apa ini Umaha'atuh nah, Saya tidak bisa menjawabkan Kulang keembatan ngertas Waduh-waduh bingung akhirnya Kulang keembatan ngertas Ini ya Bahkan hari ini ulama-ulama yang bingung itu sendiri Membingungkan umat Dengan selalu menyampaikan hadis-hadis palsu Mereka mengatakan Hubul wathon minal iman Cinta tanah air bagian daripada iman apa itu? Hadis palsu. Mereka mengatakan itu hadis. Bahwa cinta tanah air itu hak, benar ya. Cinta tanah air itu bagian daripada komitmen warga negara kepada tanah airnya itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangisi Makkah ketika sudah di Madinah. ya Itu fitrah. Cinta tanah air itu bagian daripada fitrah malah benar nggak usah mengatakan itu hadis Tapi ketika ia mengatakan hadis mengatakan cinta tanah air bagian daripada iman Dia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW Itu bukan hadis La aslalahu, ya. Tidak ada asalnya itu Kemudian ketika menolak jihad mereka mengatakan Rojakna minal jihadil asgar ilal jihadil akbar Katanya itu diucapkan Nabi setelah pulang dari Perang Badar. Kita kembali dari jihad kecil Perang Badar, ya, menuju ke jihad besar. Wahiyah nafs, itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Itu juga bukan hadis. Ya kan? Dalam sebuah diskusi dengan BNPT ketika saya masih diundang, ya, saya pernah sampaikan hadis itu, bahwa itu bukan hadis. Saya sudah sampaikan saya harap saudara-saudara sekalian mengkaji lebih teliti kemudian kalau sudah dapat kebenarannya sampaikan kepada semua orang di BNPT menurut saya institusi di Indonesia yang paling tinggi ya institusi di Indonesia yang paling tinggi untuk bisa diadak dialog dalam urusan-urusan seperti itu BNPT ya. dan sudah saya sampaikan di sebuah diskusi nasional dihadiri para ulama mari kita kaji lagi ya kan Kasian sekali ya. Tapi sekali lagi saya tidak berbicara dalam skop nasional saja Indonesia saja Islam terlalu sempit kalau diwadahi dalam wadah nasionalisme Terlalu sempit Saya berbicara tentang Islam ya menurut syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bicara ajarannya ya Bicara ajaran mari karena ajaran ya setuju tidak setuju jawabannya ajaran